dalam kelas kalau kita masuk di kelas kita harus perhatikan sudah bersih apa belum kalau uh, kelasnya belum bersih kita harus apa membersihkan bersihkan sebelum belajar ya. uh, sekarang kita uh, masuk pada uh, materi nah adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui sikap kerja ini sebagai implementasi pemahaman Allah itu ada. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab peserta didik dapat menganalisis keberadaan Allah melalui ciptaannya dan alam. Nah, sekarang kita masuk pada materi pelajaran hari ini yaitu beriman kepada Allah. Terima kasih. untuk menjadi agar menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia nah selanjutnya bagaimana cara kita mengenal Allah cara mengenal Allah bagaimana cara Ini, maka kita semakin yakin Bahwa Allah itu ada Karena yang membuktikannya adalah uh, Melalui Alam semesta uh, Al-Quran Nah selanjutnya Bagaimana cara kita Mengenal Allah Cara mengenal Allah Bagaimana caranya Cara yang pertama adalah Mengenal Allah. Usna Kelompok, saya akan bagi menjadi tiga kelompok. masing-masing kelompok, nih, masing-masing kelompok, ya uh... ya, yeah, yeah. saya akan bagi kelompok. Uh, kemudian masing-masing uh, kelompok apa? Uh, lupa... tiga kelompok masing-masing uh, kelompok menyimak apa-apa saja ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Siap. Saya Apa, apa saja ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah ini. Silakan di Sekolah siapa yep. saya? Ratu Silakan. Silakan. Apa-apa saja ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah ini? Silakan di